Wow, enak banget mo bro wow, nice sekali bro <laughs> Gitu aja terus lu bro Melangin kesalahan yang sama You got a in me you got a Yo Mabro sebelum konten ini dimulai Untuk kalian yang pengen beli akun COD, Masa aja follow instagram kita jubelin ya di ya Disana gak hanya akun COD, Ada akun game lain Seperti FF, ML, PUBG Dan game lainnya Bro ya Wah langsung aja request ke adminnya Bro ya Pasti terjangkau dan aman Karena yang punya Ocha sendiri Bro. Atau kalian pengen jokin akun game kalian Langsung aja follow instagram Ad kita joki titikin Oke okay. yuk let's go Yo up, Apa kabar semuanya Halo Mabro Jadi kali ini Mabro Oce Bakal mau bagiin settingnya Dan sensitivitas Ma Bro Di season 1 2020 Tiga, bro. Ya, oke. Jadi, kali ini, ma bro, ada settingan baru, ma bro. Ya, ini kalian lihat ini, ma bro. Uh. Uh. Yeah. Jadi, kalau kalian nge-scope, bro, nggak ke zoom. Wah, gokil banget ya, bro ya. Jadi caranya itu gampang banget, Mabru Kalian buka setting, habis itu ke basic. Nah, ini Mabru ya. Kita suruh ke bawah. Ini ada tulisan sing adsf of e off itu scope zoom. Nah, ini kalian centang, ma bro ya. Oke, okay, di bawahnya juga ada nih settingan baru, ma bro ya. Oke, okay, tuh image marker. Nah, tapi kita bahasnya sekarang ini dulu nih, ma bro. Nah, biasanya kan kalau kita enggak aktifin, ma bro ya, kita tuh bakal terjadi begini kita untuk melihat musuh, ya. Pandangan kita biar gampang, lah, ya. Apalagi senjata-senjata AR atau senjata-senjata LMG, khususnya player support, itu kan penting banget mabru ya. Nih, misalnya kita pakai senjata apa, ya? Nah, ini, bro, ya. SKS nih, bro, kita pakai SKS. Nah, ini, guys, topnya Ini tuh sniper rifle, ya. Tapi kalau kita aktifin mah bro Si ADS EVO scoop, Zoom Ini mantap sekali Ya menariknya ya. <laughs> Kalian lihat mah bro Jadi ya, Gak ke scope gitu Gak ke zoom maksudnya nge scope tapi gak ke zoom mah bro Jadi ini cocok banget nih mah bro Soalnya kan CWDM tuh misalnya kita hip fire Tembakannya kemana-mana mah bro Ini cocok banget untuk kalian yang gak suka nge scope, -scope Kalau mau nembak ya jadi ya lumayan mah bro ya. Tapi nih kalian coba nih mah bro nih, di SVD settingan ini nggak berlaku di sini ke zoom mah bro. Ya jelas ya harusnya begitu kalau nggak aneh mah bro ya. Tapi settingan ya mah bersensitivitasnya itu berbeda. Jadi nih coba oh. cobain ya di SVD. Kita nah, harusnya ngerasain berat eh, eh, banget. Dan misalnya kalau kita ini deh, nah kita matiin mah bro. Kita matiin sama tetap ke Zoom ya, cuman balik ke sensitivitas awal kita. Mah bro. ini lebih enteng, jadi misalnya kalian pengen pakai settingan ini, mah bro. Sensitivitas kalian tuh harus dinaikin mah bro. Ya, Nih oja saran ini sensitivitasnya dinaikin yang ads-nya ya. Kamera sensitivitas ads dinaikin lima atau sepuluh, itu terserah kalian. Firing sensitivity -nya ads nya dinaikin lima atau sepuluh. Pokoknya yang scope scope nih, red dot scope sniper ya tapi kalau bisa kalian pakai ya, pokoknya yang ADS-ADS itu kalian naikin mah bro, giroskopnya juga, nah giroskop sensitivity, pokoknya yang ADS ya, uce bilang yang ADS yang lainnya nggak perlu mah bro, kalau misalnya kalian mau pakai ini, jadi tambah lima atau sepuluh lah mah bro, soalnya berlaku ke semua senjata mah bro ya, jadi dari sini uce tahu ee, kalau settingan yang ini tadi ya yang since of itu scope zoom itu memberatkan sensitivitas kita mah bro. Kita tahu dari pas pakai SVD ini mah bro. Sebenarnya yang lainnya Ocek ngerasa cuman Ocek kira tuh kayak wah ini gara-gara nggak -gara ke scope kali ya jadi lebih berat. Ternyata emang mempengaruhi mah bro. Coba kita aktifin lagi deh. Mana tadi? Nah, kita aktifin. Tuh. ya, Ocek ngerasa berat sih. Ini misalnya pakai Gila kan, pakai Mabru bro ya. Ini cocoknya tuh menurut Ocha untuk senjata senjata jarak dekat. Tidak cocok untuk sniper atau player-player yang suka nembak dalam jangkauan yang lumayan jauh Mabru bro itu menurut Ocha kurang layak karena kalian perlu dulu vision. Apalagi mata kalian minus kayak Ocha eh. Ini mata Ocha minus nih Mabru bro. Jadi Ocha tetap di nonaktifkan ya Settingan tersebut. Jadi nggak Ocha pakai. Tapi tetap Ocha akan review untuk kalian Mabru bro yang ingin mengi yang ingin menggunakan settingan ini, oke. Okay? Tapi sebelum gitu, yuk let's go! Ocha langsung bagian sensitivitas ocha, Ma Bro. Di sistem 1 2023 let's go, Ayo Ma Bro, kita buka setting dari kontrol dulu. Kalian bisa lihat ya, ini masih sama semua, oke. Okay? Masih sama, ocha masih menggunakan kontrol yang sama basicnya nih. Kalian scroll, Ma Bro. Ya, yeah, ocha nggak pakai Shisha Ads, FOV, scope zoom ya, kita matiin ya. Nah, kalian lihat saja, Ma Bro nya masih sama sama sebelumnya oke okay. untuk kalian yang baru nonton Ocha dan ingin mencari sensitivitas atau settingnya yang terbaik langsung aja ma bro ya nonton sampai habis nih frame rate nya Lalu, coba pakai max grafiknya yang low biar lumayan lancar ya sensitivitas Ocha nih mah bro nih scrollin buat kalian ya nah dan Ocha upload juga oke okay. jadi untuk kalian yang pengen sensitivitas ini, gue oh, langsung upload nih. Upload layout, oke, Ma bro, Kita confirm, kita upload ya. Jadi, kalian misalkan nonton di video jasa sebelumnya, sensitivitas itu sudah tidak berlaku. Jadi, kalian harus menonton yang terbaru ini, Ma bro ya. Oke, ini angka-angkanya bro Silahkan ya, silahkan kalian copy ya, kalian baca. Langsung masukkan kode ini ke Cloud Sensitivity Management kalian Maaf, tinggal preview Terus tinggal pencet use, mabro ya Nanti langsung auto kepake ya War, war, war, war Namanya masih war, war, war, war, war, ya Aduh, lucu banget Oke, mabro, ini BR mode-nya kalau kalian mau lihat juga Oke, juga main BR beberapa kali Kalau mau lihat silahkan juga tuh Terus scrollin buat kalian terus apa lagi, apa lagi, apa lagi, apa lagi, apa lagi, ya seperti itu aja, ya, ma bro ya, sudah cukup. Kalau mau lihat load out atau rekomendasi senjata, langsung aja nonton video sebelum sebelumnya. Coba udah buatin buat kalian, ma bro ya, jadi ini settingan aja, oke? Okay? Ya udah ma bro, yuk, let's go. aja mau langsung cobain aja, ma bro ya. Kita main ke ranked, ma bro. Pakai settingan yang terbaru mah bro ya, tapi itu bukan setting asli oca, ya. jadi setelah oca bikin konten ini akan oca balikin ke semula mah bro. jadi terserah kalian mau pakai atau enggak, tapi kalau oca pribadi masih belum ya, karena ya tidak cocok untuk Ocha tapi next time misalnya ada inovasi bagus ya dari pro player lain yang bisa dicontoh, mungkin Ocha bisa berubah juga mah bro, oke okay? Yuk let's go Dia mau Hoca udah di dalam game ya Ini coba udah tambahin Mabro Sensitifitasnya Yang ADS semuanya ya Dari gyroscope sampai yang biasa pun udah um, Hoca tambah sepuluh Mabro Karena menurut Hoca Ya ditambah limitnya masih kurang memang dia. Yuk let's go Kita langsung main aja Udah okay, yang mantap sekali bro. Tidak ada satu Nah kita Bro aja ngerasain masih kurang mas Ya dia harus ditambah 15 demo Kalau misalnya kalian ngincar yang banget soalnya, kalau misalnya kalian settingannya begini mah Bro, pakai yang biasa gini, ya minimal sensi kalian tuh harus yang biar enak. Soalnya kan deket banget tuh ya, kalau nggak jadi aneh Bro. Oh my god ini aja udah masih hai, hai, hai, bro hai, hai, hai, Apa lagi, mah bro? Guys, hai, apa dia? Oh Manja terus, hai, hai, Wah, wow, mantap juga. Kita uh, buang buang penekocong mah Bro. Sepertinya penek Ini masih kurang bold. Oke. Bro, suaranya mana ya? Sumpah nih. Anuusi nah, di sini nih. No, mau roca mati dong. Udah enak aja oca mainnya udah enak. Ya, bisa lah kalian tambahin 10 atau 15 lah. Cobain dulu mah bro, kena berapa, kasih kau oca, enaknya berapa karena okay. kita tahu juga gitu makasih kasih buat kalian yang sih tahu jadi biar kita share ilmu juga ya wow, enak banget pak bro mana musuhnya kita tungguin aja nih dia pasti mau masuknya wow nice sekali mau bro ada kereta bro ada mau masuk ke nice. gitu aja terus lu bro mengulangi kesalahan yang sama Gila berat banget ini rusenya Bro. Parah, rusenya berat. Ya yes, sama, Bro. Ocha akan keluarkan YouTube lagi. Wah, gila. Mata minus sedang melihat sih. Tidak disarankan mata minus. Setiapnya, setiapnya. kalem kalem kalem tetap santuy ya ampun <tip> ayo <Ayuh>, sama bro wuuu <tip> Jok, storage -nya mau habis nih yes, Wah ini lu pakai senjata apa bro? Wow, thank you so much Wow, wow. mantap mo bro, jam ini mantep banget sih Tapi Tetap pada pendelirian Oce tidak menggunakan settingan ini Untuk sementara ini, mungkin Oce bakal kasih tahu ke kalian kapan Oce harus menggunakannya ya? ya jadi menurut kalian gimana Mabro? <laughs> uh, makin banyak inovasi-inovasi ya baru bro ya Fairing range aja sekarang dimodif Mabro map-nya ya Dan muncul map yang terbaru juga Wah gokil ya deh bro ya